Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Sawit umur 3 tahun Rp1.936,99 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp2.100,64 per kilo. Sawit umur 5 tahun Rp2.298,52 per kilo. Sawit umur 6 tahun Rp2.354,14 per kilo sawit umur 7 tahun 2446,13 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2514,06 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2573,96 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2634,93 per kilo, sawit umur 21 tahun 2521,54 rupiah per kilo dan sawit umur 22 tahun 2508,71 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2498,01 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 2391,05 rupiah per kilo dan sawit umur 25 tahun 2332,22 rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah CPO, ditetapkan rp rupiah per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, 5.775,16 rupiah per kilo, dengan indeks K92,62 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 27 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.